the street cendol cingcau sambil menikmati kereta kereta apa ya ini oke oh, apa sundan dari arah timur menuju ke barat yee -hye. cendol guys seger ya wancap Nah ini cendol ini nih. Es cendol cincau Good on the street. Ini katanya cendol yang paling enak di amis Satu cup, satu gelas cuma goceng. Aduh. Ya, cendol food on the street lapar apa haus ini lahap banget haus guys segar mantap 谢谢<笑><笑><笑><笑>